Oke okay, kawan-kawan semua Welcome back to my channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kawan-kawan semua uh, Pada siang Menjadi uh, siang Menjalang sore pada hari ini Saya bersama rombongan Dan kawan-kawan ingin berangkat Jalan-jalan uh, Kawan-kawan bisa lihat sendiri, ini rombongan kita dari kecamatan Tan eh, kecamatan Kita di sini sekitar uh, kurang lebih uh, 40 puluh lebih. Ya, yeah, ini ketua rombongan kita. saya Kawan, semua ini kita bersama rombongan uh, yang mau menuju ke pesawat. Oke, okay, kawan-kawan, semua welcome. Oke, okay, ses. Oke, okay, kita sudah sampai di bandara. Uh, Soekarno-Hatta, dan ini okay. nah, kami bersama kawan-kawan, uh, dan rombongan ingin uh, transit. Transit alias uh, kita pindah uh, pesawat, jadi kawan-kawan pantangin -kawan, uh, terus video ini sampai selesai. Oke kawan-kawan, ini kita bersama rombongan uh, ingin uh, pindah pesawat dan sekarang kita sedang berada di uh, Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta seperti kalian ketahui, di sebelah kiri, sedangkan saya uh, ini kita bersama rombongan kawan-kawan semua welcome kawan-kawan semua apa kabar semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat dan uh, kita pada sore hari ini sedang ber berada di bandara Soekarno-Hatta dan bersama teman-teman kita ingin transit uh, menuju ke uh, Yogyakarta oke okay, kawan-kawan semua ikuti terus video kita kawan-kawan masih tetap uh, Bersama saya pada sore hari ini Dan kita ini Mau pindah pesawat kan kawan Jadi kan kawan Jangan kemana-mana Terus ikutin terus Langkah-langkah Saya pada Sore hari ini kawan-kawan semua, ses mantap ini kita akan menuju ke gate berapanya gak? gate 15 kita akan terbang bersama siting lagi, menuju uh, kota Jog, Halo, Pak Din. Oke, Pak Bos. ini Pak, Pak Bos kami nih. Kan? Ya? Di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Siap. Makasih, Pak Bos. O OTW Jogja. OTW Jogja, oke. Ini kita bersama rombongan rombongan kita nih. Nah, itu. Oke, kawan-kawan semua. 15 kawan-kawan semua. Ini kita Otw Yogyakarta, Oke, siap, kawan-kawan semua. Lagi. Semua uh, kita sudah sampai di Bandar uh, Bandara Yogyakarta, dan sekarang kita sedang berada di tepatnya di bandarnya, kawan-kawan semua. Seperti kawan-kawan ketahui, sekarang ini saya bersama rombongan mau ambil bagasi dan... Habis itu kita akan ke uh, menuju ke transportasi mobil untuk menuju ke penginapan Oke okay, kawan semua, uh, ikutin terus video kita sampai selesai Gas kan? Oke okay, uh, kita Boleh? Hey, terima kasih kawan-kawan semua uh, Masih nonton video kita Dan pada sore menjelang Malam hari ini Saya bersama teman-teman Sekarang lagi nunggu bagasi Salah satu koper dari teman-teman semua Ini lagi menunggu antrian ya Seperti kawan-kawan sendiri Di belakang kita Ada sekitar 15.475 orang Yang lagi mengantri di belakang Uh, sambil menunggu koper-koper uh, yang mengantri di belakang kita, oke okay, kawan-kawan semua, ikutin terus video kita sampai masuk kamar. Oke okay, kawan-kawan semua, kita sedang uh, ini, kita sudah berada di parkiran dan bersama rombongan uh, untuk menaiki bis untuk menuju ke hotel